Baiklah persahabat, let's learn dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada kabar dan info spesial dari Ibu Siwi. Kita lihat di laman akun Instagram Ibu Siwi. sahabat kemarin menginfokan soal acara Dangdut Akademi 5. Disimak sahabat untuk info ini. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Audisi online. The Academy 5 sudah berlangsung mulai hari ini, para peserta menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Keren semua, sahabat yang antusias, ikut audisi online DA5. Nah, untuk yang belum daftar, ayo jangan sampai lewatkan kesempatan menjadi bintang DA5, karena mimpi menjadi bintang dangdut Indosiar sudah di depan mata. Jadi tunggu apa lagi? Ikuti audisi online D 5 melalui web kapanlagi.com dan indosiar.com Dan ada juga di bio saya Dan nantikan The Academy 5 segera di Indosiar Salam hangat, Harsiwi Ahmad Itulah persahabat info soal acara Dangdut Academy 5 Yang diinfokan langsung oleh Ibu Siwi Mudah-mudahan di acara live Dangdut Akademi 5 nanti Bunda Lesti Kejora bisa menjadi juri di acara tersebut bersahabat Kita lihat juga nih di kolom komentar Banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Dewi Ami mengatakan di kolom komentar Semoga Lesti Kejora dilibatkan, Lesti jebolan pertama Dangdut Akademi Dan Lesti pula diva Dangdut milenial yang sukses Host Rizky Bilar dilipatkan dong Biar ada penyegaran yang mudah mudahan kasih kesempatan untuk berkarya pula Wow, itulah salah satu tanggapan dari sahabat Leslar ya Semoga saja kita doakan yang terbaik Untuk idola kesayangan, semoga Bunda Lesti dan Papa Bilar bisa menjadi bagian di acara dangdut Akademi 5 nanti Berikutnya kita lihat persahabat diunggahan igns nya Benny Mulyan Sofian Satu jam yang lalu nih, mengunggah gaso, kuas tinggal Wow, banget ya ternyata Satu jam yang lalu, A.A. Benny Ini video call dengan BBL yang sedang berjemur ya Masya Allah, oh, SMU dari BBL Ini punya banget buat warga Konoha, luar biasa Semakin hari, semakin embul semoga menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang soleh, amin. Dan kita lihat juga persahabat postingan Aa Beni Mauliana Sofian ini dipost kembali oleh akun Sabar dengan Kita lihat di kalimat yang dituliskan, masya Allah gemoy sekali abang. mana senyum tipis gitu lagi, duh masya Allah banget ya senyuman tipis membuat warga konoha bahagia dan makin semangat untuk selalu mendukung yang terbaik. Buat Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, Banyak respon yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Followin Astar mengatakan Akhirnya bisa lihat abang jalur IGS Wanya Sehat, -sehat terus ya kesayangan Love, love, love Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Uni underscore Mengatakan Masya Allah Yang dikangenin akhirnya muncul kangen banget sama embul Abang El Sehat selalu ya Nah, Amin Kita doakan selalu terbaik untuk keluarga Lel Selar, Jangan tentunya bosan untuk selalu men yang terbaik Apalagi karya-karya idola kesenggan kita selalu membuat kita bangga Berikutnya, kita lihat juga bersahabat Ada info penting untuk warga Konoha Kita lihat di laman akun Instagram Special Awards. Alhamdulillah, lesik kejuara masuk di nominasi juga persahabat ya kategori Best Friends Couple dan Super 2022 Wow, Masya Allah banget ya Kita dukung, kita wajib support yang terbaik Like dan komen di postingan ini persahabat ya Dan kita lihat juga nih banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan pastinya dari para sahabat yakni dari akun Instagram Leslar Go Public mengatakan ayo Leslar kesini semua tuh masalah banget ya Leslar semoga saja selalu membuat kita bangga dan semoga makin banyak dukungan, support dan doa-doa baik yang diberikan dari orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. kita masih menunggu kejutan baik kabar bahagia dan vitamin terbaru berikutnya jangan kemana-mana tetap stay tune